Awas USD/CAD berpotensi bearish. Bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam kondisi bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.29000 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.29454. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212